Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sudahkah kalian siap mengikuti pembelajaran matematika kali ini? Nah, untuk itu persiapkan buku dan alat tulis kalian kemudian simak baik-baik video yang satu ini Cara menyederhanakan bentuk akar yaitu dengan cara mengalihkan akar sempurna dan akar tidak sempurna. Akar a kali b sama dengan kita pecah menjadi akar a kali akar b, di mana akar a adalah akar sempurna dan akar b adalah akar tidak sempurna. Nah, contohnya akar 4 Akar 4 di sini. Sudah merupakan akar sempurna Maka tinggal ditulis jawabannya Sama dengan 2 Kemudian berapa akar 8? Akar 8 itu bukan akar sempurna Maka diubah dulu menjadi akar 4 kali akar 2 Akar 4 di sini adalah akar sempurnanya Maka sama dengan 2 akar 2 Nah, sekarang kita ke penjumlahan atau pengurangan bentuk akar. Penjumlahan atau pengurangan bentuk akar dapat dilakukan apabila akarnya sama. Nah, dituliskan dalam rumus yaitu A akar C ditambah B akar C. Perhatikan di sini akarnya sama yaitu akar C. Maka hasilnya adalah dengan cara menjumlahkan koefisien dari akar-akar tersebut, atau angka di depan akar tersebut, yaitu A ditambah B akar C. Perhatikan contoh berikut, berapakah nilai dari 3 akar 3 ditambah 5 akar 3, dikurangi 2 akar 3. Nah, di sini terlihat bahwa akarnya sudah sama, yaitu akar 3. Maka cara menghitungnya adalah Dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan angka di depan akar tersebut Yaitu 3 ditambah 5 dikurangi 2 akar 3 Sama dengan 6 akar 3 Contoh berikutnya Hitunglah nilai dari 2 akar 27 Dikurangi 2 akar 2 ditambah 3 akar 3 Nah ini kelihatan sekali kalau akarnya beda ya Dan ada akar 27 Akar 27 itu bisa disederhanakan menjadi akar 9 kali akar 3 Nah selanjutnya Akar 9 ini adalah akar sempurna Maka 2 kali 3 akar 3 dikurangi 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Maka hasilnya adalah 6 akar 3 dikurangi 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Nah, dari sini sudah kelihatan ada akar yang sama yaitu akar 3. Maka yang akarnya sama kita jadikan satu koefisiennya yaitu 6 ditambah 3. Akar tiga dikurangi dua akar 2. Akar 2-nya sini sendirian. Maka sama dengan 9 akar tiga dikurangi 2 akar 2. Oke, kita lanjut dengan perkalian bentuk akar. Rumus yang pertama, akar A kali akar B. Nah, ini akarnya terpisah. Maka sama dengan akarnya dijadikan satu di dalam kurung angkanya dikalikan. Akar A x akar B Contohnya, akar 3 x akar 5 Maka, akarnya dijadikan 1, 3 x 5 akar 15 Rumus yang kedua A akar B kali C akar D di sini yang ada akarnya adalah akar B dan akar D Maka cara menghitungnya adalah Angka yang tidak ada akarnya Kita kalikan dengan yang tidak ada akarnya Dan yang ada akarnya kita kalikan dengan yang ada akarnya Jadi di sini A kali C Akar B kali D Contohnya 2 akar 5 Kali 3 akar 9 Yang tidak ada akarnya adalah dua, Yang sini adalah tiga, Maka sama dengan 2 kali tiga akar lima kali 9 Sama dengan 6 akar 45 Akar 45 ini Belum sederhana Maka kita harus pecah dulu Menjadi akar sempurna dan tidak sempurna Sama dengan 6 kali akar 9 x akar 5 Akar sempurnanya adalah akar 9 Maka 6 x 3 akar 5 sama dengan 18 akar 5 Demikian video pembelajaran pada kali ini Semoga bisa membersamai belajar kalian di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh